Oke okay guys, ketemu lagi dengan channel J Prinsip Sekarang kita akan membahas tentang uh, karimun pakai lisban ya guys ya. Nah, lisban harganya kurang lebih 160-an ya guys. Ada juga 130-an. Untuk yang males beli ban racing atau pengen lebih terlihat lebih klasik, bisa pakai lisban ini aja guys jadi lebih terlihat elegan dan uh, lebih mewah aja guys. Mewah mewah mewah. Ini guys, uh, kurang lebih tutorialnya. Cara pasangnya segala macam, cuman diusahakan kalau bisa pasangnya di tukangnya atau orangnya ahlinya saja. Oke okay guys. Sikit lihat aja video aja ya, guys. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan comment kalau bisa di-share ya. cuman ditempel gitu aja guys cuma ditempel, tempel, tempel cuman ditempel doang guys tapi udah terlihat oke okay guys Ini namanya pejuang, guys. Mau hujan mau apa digas, guys. nih pejuangnya nih, Abang Komar. Namanya Abang Komar. Lupa guys uh, kencengin lagi baut rodanya biar safety. Jangan lupa untuk mengencangkan baut rodanya kembali ya. Oh ini bosnya nih guys nih bosnya namanya Haji Kadir. Itu bosnya <tuh>. guys. <tuh>. nah, ini alamatnya guys nah, Restu Jayaban ini ada di Cikertek, Jalan Raya Sukabumi Cikertek ya guys kalau ada yang le lewat, mampir ke Haji Kodir ini dia bosnya, penuh senyum dan multi talenta untuk masalah bicara velg dan kaki mobil oke okay guys jangan lupa di subscribe bye bye see you next video, bye